Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat menyaksikan kegiatan editing hari ini yang spesial untuk sahabat semua di rumah spesial di hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh langsung makan di mana nih langsung makan banyak enggak <laughs> bisa. Mereka check up, mereka check up ya. Hari minggu jalan-jalannya di rumah sakit bunda. Iya <retrouver> <ks Kathryn> di RS Bunda Margonda. Full, cool. apa lengkap mereka? kita ah buat anak apa sih yang enggak kayak apa namanya mama? Ayo kapein. Gokar Bokar Medical buat di rumah. Apa? Hari ini kita medical check up di rumah sakit bunda. Udah setengah dan ini waktunya makan siang.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 Karena ini, kalau siap order, langsung habis. Hmm, hmm, Order ini juga bisa jadi Shopee Hmm, kuliner. Kritik ikan sambal lado. Cutting. Kemasannya juga rapi. Jamin enak, jangan ketaduhan. Hmm, hmm. Order ya guys? Enak banget sumpah nampau Duran order the thing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 Hari ini kita medical check up di rumah sakit bunda Udah setengah dan ini waktunya makan siang Thank you, teman-teman Betemawan Paket